Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang eh, mengikuti acara kuliah teori diplomasi pada pagi hari ini, eh, saya ucapkan selamat datang. Dan kita akan eh, membahas, ya, perlahan-lahan, yang pertama kali sudah barang tentu, mengapa teori diplomasi ini perlu kita pelajari. itu karena esensi daripada hubungan internasional itu sesungguhnya apa yang kita sebut di dalam teori-teori politik internasional itu adalah hubungan antar aktor jadi karena kita berbicara hubungan antar aktor baik itu antar negara maupun aktor non-negara sehingga kita membutuhkan suatu cara atau ya, suatu metode untuk membahas secara lebih detail mengenai apakah esensi dari hubungan internasional itu dan kita tahu bahwa hubungan internasional itu adalah sesuatu yang bersifat dinamik ya. tidak hanya bersifat konstan atau tetap, meskipun di dalam dinamika atau perubahan itu ada yang selalu uh, konstan dalam filsafat hubungan internasional apa yang disebut dengan perubahan dan melekat di dalamnya sesuatu yang konstan itu adalah uh, itu yang kita kenal sebagai filsafat pengetahuan atau gagasan, atau ide-ide. Nah ide-ide apa yang di dalam hubungan internasional itu selalu konstan, yaitu yang pertama gagasan mengenai kebebasan. Yang kedua adalah gagasan atau ide mengenai keadilan nah, dari dua pendekatan tersebut yaitu ide tentang kebebasan dan ide tentang keadilan ini yang selalu melekat di dalam setiap perubahan yang terjadi bahwa order internasional itu di dalam hal atur hubungan antar negara itu kemudian apapun juga yang terjadi ya, itu ya pada akhirnya bagaimana prinsip-prinsip kebebasan di dalam hubungan internasional itu dapat dijaga dan juga prinsip keadilan. Dari gagasan atau filsafat pengetahuan yang mendasari teori hubungan internasional itu kita menemukannya bahwa lahirnya strukturisasi di dalam hubungan internasional itu ya karena uh, orang melihat kebebasan itu ternyata hanya dimiliki oleh negara-negara yang punya power yang tinggi. Kemudian yang kedua bahwa keadilan itu juga diatur meskipun di dalam Piagam uh, di PBB disebutkan bahwa setiap Negara atau setiap aktor internasional itu punya kebebasan dan keadilan di dalam hal terrelasi atau berkomunikasi atau dalam buatnya, tapi kenyataannya eh, negara ini kemudian terstruktur berdasarkan perhitungan-perhitungan power itu pada awalnya karena didasari pada terjadinya perang dunia pertama dan perang dunia ketiga dari hubungan yang bersifat power centrum ini kemudian lahirlah apa yang kita sebut sebagai teori atau majab realis bahwa kenyataannya kebebasan dan keadilan itu secara realistik dapat diukur melalui kepemilikan power apa yang dimaksud dengan um, milikan power itu ya kita merujuk pada Mergenso, ya. ada kurang lebih uh, 20 20 apa namanya uh, elemen of national power baik itu tetap yang strategis suatu wilayah yang kedua adalah menyangkut uh, soalan jumlah penduduk dan kualitas penduduknya termasuk juga e, kualitas pemerintahan dan kemudian kepemilikan e, senjata nuklir kepemilikan e, sumber daya alam jadi e, semua ini menunjukkan bahwa struktur strukturisasi di dalam e, hubungan internasional itu secara realistik ditentukan oleh kepemilikan power maka dari itu kebebasan itu kemudian dikupas secara lebih detail bahwa ya power sentrum itu tidak menentukan kalau kita melihat bukunya Morgenthal bahwa power itu memang sesuatu yang realistik, ya. sesuatu yang dapat memaksa orang untuk mengatur kebebasan maupun untuk mengatur keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam kita melakukan suatu studi atau analisis hubungan internasional itu tidak dapat diaplikasikan berdasarkan Hal, -hal yang, yang biasa. ilmu hubungan internasional itu sangat berhubungan dengan uh, paradigmatik. Saya baru saja bercerita ini adalah menjelaskan tentang lahirnya uh, Mazhab Realisme, ya, di mana power centernya itu adalah tadi national power dan national power yang dimiliki oleh siapa oleh aktor negara. Apabila seseorang ya belajar tentang studi internasional ataukah dia sedang menjelaskan tentang sesuatu yang didasarkan pada elemen-elemen national power seperti saya sebutkan tadi maka jelas sekali bahwa dia sedang berbicara di dalam konteks mazhab realistik dan Hal ini kemudian terus berkembang ya prinsip kebebasan dan prinsip ya, di dalam hukum internasional itu uh, kemudian melahirkan juga mazhab yang lain yakni apabila kita atau hubungan internasional itu diatur oleh kekuatan-kekuatan uh, kekuatan yang dimilikinya ya Kenyataannya tidak demikian, bahwa ada power-power uh, yang di luar dimiliki oleh negara, yaitu oleh aktor non-negara. Maka prinsip keadilan dan prinsip kebebasan itu diperebutkan. Diperebutkan dan didefinisikan menurut versi masing-masing. Uh, Kalau demikian, maka aktor yang, bertop, yang sekarang ini, muncul itu tidak hanya bersifat uh, power centrum ya tetapi juga yang dimiliki oleh negara aktor negara tapi juga power-power uh, lain yang dimiliki oleh aktor-aktor di luar negara banyak orang yang menyebut macam-macam ini kalau saya sendiri selama studi tentang hubungan internasional itu saya menyebut sebagai di anonymous anonymous itu ya yang untouchable sesuatu yang tidak bisa ditebak. Di... Di Kemudian ee, ada yang menyebut sebagai ee, apa itu elit global. Elit global ini ee, mereka yang mempunyai suatu ya, ya, strategi ataupun yang dapat melaksanakan uh, order internasional itu berdasarkan versi mereka sendiri. Ini ada yang menyebut sebagai uh, konspirasi atau konspirasi. Dan konspirasi ini adalah merupakan gabungan dari berbagai uh, elit non negara atau bahkan juga mungkin. Di belakangnya juga ada negara yang ada di situ. Tapi konspirasi ini lebih menunjukkan pada satu tujuan yang kurang lebih uh, macam-macam. Ya. Tujuan untuk mengatur kebebasan dan keadilan itu ya didasarkan pada konspirasi mereka. Itu. Kemudian ada juga yang menyebut sebagai Illuminati. Ya. Satu kelompok orang yang atau bisa individu bisa organisasi yang merasa punya kekuatan tetapi pada saat masa lalu ya dikejar oleh kekuatan yang lain itu terutama pada gelombang anti Yahudi dan perang dunia kedua di mana ada holakus holakus itu peristiwa pembasmian Kaum Yahudi oleh Nazi, nah, mereka ini sekarang ya semacam dipersepsikan atau ya diterjemahkan sebagai uh, kelompok yang ingin balas dendam terhadap peradaban itu sendiri. Nah, dari seluruh apa yang saya ceritakan, aktor non-Negara ini yang banyak sekarang ini justru menjadi atau mazhab analitik yang uh, sangat apa, uh, dominan. Contohnya saja kita di dalam upaya melihat apa yang terjadi di dalam wabah pandemi global COVID-19 ini kemudian kita menemukan uh, ya banyak versi Apakah ini dibuat oleh aktor negara atau aktor non-negara? Ataukah pandemi COVID-19 ini memang ya merupakan sesuatu yang alamiah saja. Jadi kita di dalam hal mempelajari hubungan internasional itu tidak dapat melepaskan dari dasar paradigmatik yang mau kita pakai pandemi COVID-19 ini maka kita menemukan ya, suatu apa ya kepercayaan akhirnya itu apakah ini disebabkan oleh karena ah, tadi ada konspirasi tadi ada eh, elit global atau juga karena jadinya perang biologis atau perang dunia ketiga dengan versi yang lebih berada nah, dasar Pemikiran inilah yang kemudian uh, kita mempunyai satu pemikiran bahwa uh, diplomasi dalam saat ini adalah satu kondisi di mana hubungan internasional sudah uh, sangat berubah. Kita tidak lagi berpegang pada teori-teori yang uh, bersifat tradisional, tetapi kita mempunyai satu babak baru di dalam hubungan internasional ini karena kalau kita menerapkan teori-teori lama diplomasi sebagai the art of negotiation itu sangat romantis. art itu seni negotiation itu ya negosiasi, perjanjian jadi teori diplomasi itu berbicara tentang bagaimana aktor-aktor di -aktor dalam hubungan internasional itu mencapai kepentingannya melalui perundingan dan mengapa perundingan ini di, di, apa, dipelajari ya? karena memang sangat kompleks ya hubungan internasional itu diplomasi sendiri pada akhirnya yang zaman dahulu dikenal sebagai C ya, government to government artinya ya diplomasi itu antara negara dengan negara apabila satu orang dan pegawainya itu mewakili suatu negara, mereka disebut sebagai ambassador dan diploma. Itu karena mereka melaksanakan tugas-tugas negara. Tetapi teori yang sekarang terjadi itu, yang non-state actor yang atau bukan negara itu, apakah mereka menjalankan diplomasi, yaitu Uh, yang di dalam teori klasik ini tidak dikategorikan seperti itu. Oleh karena itu, uh, saya sendiri uh, ketika belajar hubungan internasional itu dan saya menjalankan sendiri proses diplomasi di berbagai negara. Lalu saya memunculkan bahwa bagaimanapun juga itu individu juga, dapat berlaku sebagai seorang diplomat ya diplomat non negara yang saya sebut teorinya adalah nano power diplomacy yang lahir di UNS ini ya, di mana saya uh, mendirikan HI ini bersama teman-teman dan kemudian uh, kita harus punya pijakan kita HI di UNS ini harus punya pijakan, punya dasar sendiri agar supaya ya kita studi ini tidak hanya untuk mencari pekerjaan atau ya karena hobi saja, tapi memang kita harus memberikan kontribusi. Itu yang lebih penting yang saya pikir. Kontribusi kepada siapa ya? Kontribusi kepada dunia ilmu pengetahuan dan peradaban. Oleh karena itu bagi uh, teman-teman mahasiswa yang ingin belajar teori diplomasi dan hubungan internasional, maka yang tadi saya katakan itu prinsipnya apa sih dasar pokok di dalam hubungan internasional, tadi saya sebutkan ya minimal ada dua, yaitu yang pertama adalah persoalan mengenai kebebasan yang kedua adalah mengenai keadilan. Dua hal inilah yang yang Kemudian menjadi landasan bagi para aktor untuk melakukan suatu negosiasi atau ya suatu uh, kerjasama yang dapat masing-masing memenuhi kepentingan kepentingan nasi, nasional mereka. Ya sekarang kita tidak bisa menyebut kepentingan nasional dalam pengertian kalau studi-studi uh, yang yang berpegang pada teori-teori atau masyarakat realis ya hubungan internasional itu suatu cara agar supaya terpenuhi kepentingan nasional tapi kita tahu sendiri bahwa kata kepentingan nasional itu melekat pada uh, aktor power pada negara itu yang harus diketahui secara baik. Ketika orang berbicara tentang kepentingan nasional itu ya satu hal yang berkaitan erat dengan uh, state centrum analitik. ya. Jadi kita tidak seperti itu sekarang ini kita lebih banyak berbicara juga aktor-aktor non-negara yang memainkan peranan yang dominan bahkan gabungan antara aktor negara dan non negara di dalam upaya bukan kepentingan nasional saya kira seperti Bill Gates ya di dalam proposalnya tentang vaksin ya kepentingan ya. <guluh> ekonomi lebih lebih Menyeruak atau ya lebih tampak bahwa kepentingan ekonomi itu yang menjadi idola aktor-aktor di dalam hubungan internasional baik negara maupun non-negara Baik dia untuk kepentingan nasional atau kepentingan kelompoknya Jadi kita harus bisa membedakan Atas kepentingan nasional atau national interest yang begitu sakral dalam studi-studi studi klasik itu, ya seorang presiden menyerang, memutuskan untuk menyerang Irak misalnya, ya apakah betul itu kepentingan nasional Amerika ya? Ternyata dibaliknya kan rebutan dagang minyak, kepentingan ekonomi. Itu yang harus di, apa, dilihat secara lebih detail ya. Lebih teliti, oleh karena itu, um, berbicara teori diplomasi ini ada dua juga. Ya. Yang pertama adalah teori diplomasi klasik, yakni ya, hubungan internasional dilakukan oleh aktor uh, negara. Yang kedua adalah ya, the postmodern diplomacy atau uh, diplomasi pasca modern ini yang lebih multi ya banyak kutub yang menjalankan hubungan internasional itu sehingga harus di mengerti atau dipahami bahwa hubungan internasional itu nah, tidak hanya mengejar internasional hal-hal bersifat -hal Baik, saya kira uh, sebagai pengantar oh. ya, itu dulu, mungkin ada yang bertanya. Melakukan suatu analisis hubungan internasional itu ya, sangat bergantung dari masa apa yang mau kita gunakan. Ada beberapa ya, ya ada masyarakat realis ada masyarakat liberalis, ada masyarakat apa, data porsif. Tetapi, ya, sekarang lebih kepada mazhab liberalis, ya.